Thank you. Dengar podcast ini Semoga kalian bisa legowo Atau lebih berbesar hati Di setiap kali pertanyaan itu muncul Karena pasti udah sering ya Dengar pertanyaan itu Di acara keluarga Di kondangan Atau di acara hari besar keagamaan Misalnya Mungkin mereka yang nanya itu maksudnya basa-basi Tapi kalau buat kita yang single tuh Bisa jadi stress kan ya Tiap ditanyain kayak gitu Makanya nih sekalian juga pengen ngasih tahu Buat kalian yang udah nikah Please banget untuk stop nanya kapan nyusul Soalnya kan sebenarnya masih banyak ya pertanyaan bahasa basi lain yang bisa diomongin Kayak misalnya nih gimana sehat, apa kabar, atau misalnya lagi sibuk apa Atau ya kalau gak mau basa bahasa ini tinggal senyum aja Karena sebenarnya kan kalau dipikir-pikir pun nanya kapan nyusul ini, tuh gak bakal ada jawabannya, kecuali mereka nanya sama orang yang udah cetak undangan. Soalnya itu kan jadi kayak nanya takdir Tuhan ya. Kita aja gak tahu kapan beneran nyusul mereka untuk nikah ya, terus gimana mau jawabnya juga kan terus yang udah ada tanggal nikah pun masih bisa batal apalagi yang masih single ibaratnya belum ketemu calonnya sama sekali lah jawabnya mau kayak gimana jadi menurut saya memang sih nggak adil kalau misalnya yang nikah cuma bahasa basi nih nanya kapan nyusul atau kapan nikah kesannya tuh yang single-single ini beneran harus cepetan-cepetan cepetan gitu untuk ngikutin jejaknya mereka padahal di zaman sekarang ini pun udah banyak juga nih para single yang emang sengaja milih untuk nggak nikah ya itu hak mereka Males lah, males cari pendamping barulah, trauma lah Itu pilihan mereka Dan gak sepantasnya orang luar ikut campur urusan pribadi Tapi ya harap dimaklum aja nih Memang orang-orang di negara ini kan masyarakatnya kekeluargaan sekali ya jadi suka pengen ikut-ikutan gitu sama urusan orang Tapi cobalah diganti pertanyaannya jadi tawaran Misalnya kayak nawarin Saya ada temen nih masih single juga Mau dikenalin gak gitu Itu kan lebih enak ya didengarnya karena kita juga nggak tahu kan kondisi kejiwaan seseorang saat ditanya kapan nyesut gimana nih kalau misalnya dia lagi stres banget lagi banyak pikiran lagi down wah bisa-bisa yang ditanyain bakalan ngemuk ya paling enggak ngeliatin muka bete lah dan lagi ya mana nih, kalau misalnya coba, bayangin kalau si single ini pada akhirnya capek dan bosan ngelayanin pertanyaan-pertanyaan, kapan nyusul kapan nikah, ayo dong cepetan nikah, jangan sendiri mulu, misalnya terus dia beneran malah jadi kepikiran dan jadinya malah nikah sama siapa aja yang dia temuin yang ada dan milihnya asal-asalan gak pakai milih bahkan mungkin terus sampai akhirnya dia beneran nikah eh gak taunya pernikahannya malah gak bahagia atau jelek-jeleknya buruk-buruknya nih dia cerai itu kan secara gak langsung mereka-mereka yang nanya atau yang maksa-maksa nih tentang kapan nikah, kapan nyusul itu tuh udah ikut berkontribusi bikin hidup orang jadi menderita loh jadi hati-hati banget ya kalau mau ngomong Sebenarnya sih yang ngomong apa aja juga harus hati-hati, harus dipertimbangkan terutama yang nanya kapan nyusul ini kan ada juga tuh quote bagus intinya yang Gini, uh, lebih baik Diam Daripada ngomong Tapi gak ada manfaatnya So, jadi Sekali lagi hati-hati Kalau kita mau ngomong Kayak contoh Kasus di Korea aja misalnya Kasus bunuh diri itu Salah satu pemicunya Dari kata-kata orang kan Kayak kasus Suli yang FX itu yang dia lagi live streaming Sampai si Suli ini Nanya apa sih salah saya Sampai kayak kalian tuh kok Kayak benci banget sama saya gitu Terus Ada banyak netizen yang Komentar kok gak salah ya Dan gak lama dari situ Dia pun bunuh diri Ya terlepas dari sebelumnya Dia juga udah pernah coba Untuk bunuh diri nih beberapa kali Dan gagal tapi yang jelas, kata-kata orang ini jadi salah satu bukti juga Kalau beneran bisa ngebunuh seseorang Bener-bener kata-kata itu bisa membunuh dalam arti sebenarnya Jadi hati-hati sekali ya, kalau mau ngomong apapun itu karena kita nggak pernah akan tahu kondisi kejuan seseorang pada saat itu, seceria apapun orangnya. Kalau ternyata di dalamnya dia down kan, begitu kita ngomong salah aja dikit, wah itu bisa efeknya bahaya. Dan balik lagi untuk kemasalah nikah, nggak nikah, dan sebenarnya kan ya yang belum nikah juga nih. Mungkin udah usaha sana sini Tapi ya emang Belum waktunya aja nih Ketemu calon pendamping hidup dia Kan sebenarnya juga Bukan salah-salah banget ya Dia udah usaha Tapi ya belum ketemu aja Belum waktunya Belum cocok misalnya Dan lain-lain Jadi yuk kita belajarlah Untuk Nggak menjudge orang Nggak menghakimi orang kesannya tuh yang masih single terbelakang banget gitu padahal kan kita juga sama-sama manusia ya kita semua punya waktu dan punya kesempatan yang berbeda-beda ada yang nikahnya emang duluan ada yang nanti ada yang belakangan ada yang mungkin nggak nikah karena nikah kan bukan perlombaan ya jadi gak ada yang kalah atau yang menang semua itu pasti ada waktunya masing-masing dan sebenarnya kita juga gak tahu kan, kalau misalnya nih kondisi atau keadaan seseorang itu di belakang layar kayak apa sedekat apapun kita nih, sama teman kita pasti pasti banget akan ada rahasia yang orang lain gak tahu dan mungkin nih yang single ini masih punya tanggungan keluarga misalnya jadi ibaratnya dia nih boro-boro mau mikirin nikah, tanggung jawab dia aja masih belum terpenuhi buat keluarga dia atau mungkin orang yang punya trauma yang dia gak bisa move on yang butuh waktu bertahun-tahun untuk ya bangkit lagi, karena kan Orang beda-beda, ya. Ketahanan traumanya gitu, atau misalnya ada juga orang yang punya penyakit kronis yang akhirnya dia memutuskan untuk gak nikah supaya dia gak membebani orang lain. Misalnya, nah, alasan-alasan kayak gini lah yang sebenarnya harus kita hargai. Lagi-lagi mereka punya pilihannya sendiri. Dan pasti, nih, mereka juga memutuskan sesuatu dengan matang. Gak asal-asalan. Dan mereka juga pasti berat untuk memutuskan ini. Pasti berat buat mereka. Jadi kalau misalnya masih ditanyain kapan nyusul tuh orang-orang kayak ini, Pasti jadi ya nambah pikiran mereka, kan? Kasihan ya, kayak kesannya tuh yang nanya, kok kayak gak punya hati banget gitu. Walaupun yang mungkin mereka memang basa-basi, balik lagi kan? Setiap orang juga pasti ada ujiannya masing-masing. Ada yang diuji kesehatannya, ada yang diuji ekonominya. Yang diuji keluarganya, ya, dan mungkin kita-kita yang masih single ini memang ujiannya di masalah jodoh, masalah pendamping hidup. Jadi, akan sangat bijaksana kalau kita saling menghargai privasi masing-masing, karena setiap orang punya kehidupan pribadi yang gak boleh didobrak sama orang lain atau tanpa permisi ya lain halnya kalau emang nih si orang itu yang minta sendiri nih, minta masukan misalnya ya curhat atau emang dia cerita sendiri tanpa paksaan siapapun jadi apapun ujian yang kita hadapi tentu akan kita jaga sendiri dan kalau dipikir-pikir Ujian menunggu jodoh ini tuh Masih belum seberapa lah Dibanding ujian yang lain kan Kayak yang punya penyakit tadi Belum tentu juga nih Kita nih para single Bisa sabar Kalau dikasih ujian yang lain Jadi untuk yang belum menikah Dan ingin menikah Yuk kita sama-sama Lihat ujian ini Dari sudut pandang yang positif Mungkin emang persiapan nikah kita masih kurang Atau mungkin ilmu kita juga masih kurang Atau niat nikah kita yang sebenarnya belum kuat-kuat banget Dan kita kayak masih dikasih kesempatan juga nih Untuk puas-puasin waktu kita sendiri Masih dikasih kesempatan juga untuk berbakti sama orang tua Coba deh suka dengar kan, kayak cerita cerita nyata nih tentang anak-anak yang pada menyesal karena waktunya itu dihabisin di luar rumah, main lah dimana lah dan pas orang tuanya meninggal mereka berharap bisa ngulang waktu nah ini tuh jadi pelajaran berharga lah buat kita yang masih punya waktu buat bantuin orang tua ngebahagiain mereka dari hal-hal kecil aja, misal kayak um, beli makanan kesukaan mereka, menjertiin misalnya karena pasti dong nanti setelah nikah mungkin kita tinggalnya tuh jauh mungkin di luar negeri, di luar kota dan fokus kita juga berubah kan, karena kita punya rumah tangga sendiri nanti punya anak, segala macem dan orang tua tentunya bakal jarang kita kunjungi. Orang tua jadi jarang diperhatiin gitu. Jadi, yuk kita manfaatkan waktu single kita ini untuk mereka dulu deh. Kayak tahun lalu tuh pernah nih, saya juga ngerasain pas uh, papa saya dirawat di rumah sakit tuh kira-kira dua bulanan karena stroke. Terus tante saya sempat bilang kayak gini e, Intinya sih Untungnya e, masih ada kamu di rumah Jadi bisa gantian Jaga sama si mama gitu Masih bisa bolak-balik ke rumah Bawain baju Atau beri makanan Kucing-kucing di rumah juga Jadi ada yang jagain Kan kebayang ya Kalau misalnya saya udah nikah nih Terus Masih punya bayi misalnya Kan Mana bisa ya Bolak-balik seenaknya gitu Ke rumah sakit Terus saya harus ninggalin Suami misalnya Kan jadi pusing tuh Gimana cara bagi waktunya Jadi bisa kelihatan nyata ya Kalau kita lihat sesuatu Dari sisi positifnya Pasti ada Yang lebih positif gitu Daripada mikirin Kok saya gak nikah-nikah gitu kan Dan emang nih ujian itu kan pasti ada alasannya Pasti ada pelajarannya kalau kita mau ngambil hikmahnya Ujian itu juga kan emang harusnya kayak gitu bentuknya Jadi semuanya emang udah diatur kayak gitu Dan ya emang kalau belum waktunya ya belum dan pasti semua ujian itu pasti yang terbaik untuk kita pembelajaran kita makanya baik-baik orang itu orang yang belajar dari apa yang terjadi dalam hidupnya jadi yang belum nikah yuk kita sama-sama tenangkan diri biarinlah misteri jodoh ini terjawab dengan sendirinya kita nggak usah ikutan pusing karena nikah itu pun kan termasuk ke fase hidup ya Jadi emang mungkin gak semua orang masuk nih ke fase ini Ada yang duluan memang Ada yang belakangan juga Atau malah gak nikah nih sama sekali Kayak misalnya mereka-mereka yang meninggal dunia masih anak-anak Mereka lewat fase sekolah aja kan enggak ya Apalagi nikah jadi kita masih tergeter, termasuk nih beruntung lah bisa sampai sejauh ini. Umur manusia juga kan nggak ada yang tahu ya. Jadi kalau emang belum waktunya ya kita harus sabar dulu. Kayak lagi antri mau naik bis gitu kali ya. Tujuannya udah tahu nih kita mau kemana. Tapi bisnya tuh belum datang-datang juga dan Mungkin aja nih, bisnya ternyata mogok di jalan. Kena macet lah, atau kehalangin karena ada kecelakaan lah. Kita nggak tahu, dan kita nggak bakal tahu apa yang dalam perjalanan, ya kan? Tapi yang pasti, untuk sampai ke tujuan, kita punya banyak pilihan. Kita bisa sabar nunggu. Nunggunya ya, sambil berdiri, sambil duduk, ngomongin orang lain lah, atau baca buku. Misalnya, atau malah mungkin kita memutuskan untuk balik lagi aja ke rumah, nggak jadi pergi. Ya, itu kan pilihan, dan tiap pilihan pasti ada konsekuensinya, ada positifnya, ada negatifnya. Jadi, nggak ada yang mutlak benar atau mutlak salah. Kecuali haram dan halal yang udah jelas ya aturannya Nah sekarang kita nggak usah pusing lagi nggak usah stres lagi nih buat para single Kalau ada yang nanya kapan nyusul Jawab aja pakai ya candaan lah, bercanda-bercanda gitu Misalnya kayak kapan nyusul? Uh, tunggu ya jodoh saya lagi di jalan belum sampai gitu, atau misalnya nih, jawab aja. E, ditunggu ya undangannya. Nanti saya kirim. Gitulah. Pokoknya jawab-jawab, bercanda aja. Sesuka kamulah dengan humor supaya ke kitanya juga nggak jadi beban, nggak jadi pusing, nggak jadi stres, karena kan yang sanggup mengontrol emosi kita ya, kita sendiri jadi anggap aja tuh mereka emang nanya basa-basi beneran nggak ada ide buat ngobrol tapi ya tentunya sih saya harap sih udah nggak ada lagi lah ya yang nanya kapan nyusul atau kapan nikah kita move on aja lah kita perbaiki diri bareng-bareng jadi pribadi yang lebih baik lagi kontrol emosi lebih baik lagi Usaha cari pendamping Lebih giat lagi Terluas pertemanan Terus Makin banyakin kegiatan Ya paling gak setelah pandemi lah ya Kalau kegiatan Terus jangan lupa juga Promosi sana sini Karena itu bisa Lumayan membantu loh kayak Misalnya ke tante lah Atau ke teman, ke tetangga Karena kita kan gak tahu ya Siapa tahu memang ada yang sama-sama single terus yang terakhir jangan lupa berdoa supaya kita dikasih pasangan yang terbaik yang kita butuhkan semoga semuanya sehat dan jangan berhenti belajar jangan berhenti berharap karena kehidupan ini cuma sekali dan kita yang jalani udah dengerin sampai jumpa di bulan depan tanggal 1 oktober have a nice day